Pasir putih itu sempat mengalami nggak tahu mau ngapain. Setelah terbentuk nama dan setelah apa? teman-teman setelah, uh, Portland balik, kegiatan pasir putih waktu itu hanya menulis. Menulis ya. dan kemudian dikirim ke uh, jurnal laku masa. Kemudian pasir putih sejak saat itu sering dihubungi sama teman-teman yang lain Teman-teman seniman yang lain untuk diadakan teater Di sana, pertunjukan teater, pertunjukan musik Itu Pasir Putih selalu menjadi partner Awalnya itu sebenarnya kita dari Bukan dari komunitas kampus Tapi memang di seputaran apa, lingkup masyarakat Teman-teman remaja, pemuda Kemudian ada teman-teman yang memang bergerak dari awal itu, di dunia kesenian ada beberapa orang Jadi, latar belakangnya itu Kemudian datang teman-teman Forum Lenteng uh, Ingin berbagi itu? itu awal tahun 2010 Awal tahun 2010, teman-teman Forum Lenteng datang Berbagi tentang uh, apa Kerja bermedia, literasi media Jadi Berbeda tentang audiovisual, video film, kemudian e, tentang jurnalistik, jurnalistik warga, lebihnya seperti itu. Tentang kulit menulis, tentang foto, nah dari sana, kemudian e, kita sepakati karena sudah kumpul, bahkan dari berbagai ilmu latar belakang, ada yang remaja masjid, waktu itu ada teman-teman teater. Ada teman-teman yang memang lagi pengangguran gitu selesai SMA nggak ada kegiatan apa-apa Itu yang kita ajak akhirnya kita sepakati kemudian oke okay, kita kumpul nih bergerak di bidang ini gitu dengan perangkat yang sudah ada ini kita ngapain sekarang nggak apa sudah cukup oh ya udah kita lanjutin aja akhirnya kita gagal kemudian komunitas Pasir Putih itu hmm. begitu uh, Pasir Putih itu sempat mengalami nggak tahu mau ngapain.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 sehingga kemudian lama kelamaan nggak mungkin Pasir Putih akan tetap seperti itu. Akhirnya kami menggagas beberapa program. Pertama, karena waktu itu sangat minim Sdm di Pasir Putih, kami mengadakan program mingguan yang kami sebut dengan penyetaraan, uh, penyetaraan pola pikir, workshop penyetaraan pola pikir. Jadi saat itu masing-masing dari internal Pasir Putih memberikan materi apa yang dia bisa lakukan atau kelebi apa, kelebihan apa yang dia bisa. Kemudian kita ngajak teman-teman luar juga untuk hadir di sana memberikan workshop kepada pasir semua anggota pasir putih. Kemudian di pasir putih juga ada teman-teman yang background-nya perupa ada seorang kawan kami namanya Hujatul Islam dia kalau di Lombok Utara mungkin satu-satunya ya yang muda yang mau berkarya gitu hmm. itu yang sempat juga kami filmkan kita bantu dia juga untuk untuk mengadakan hmm. uh, Sunday drawing. Gitu. Karena kebetulan kami di lokasi agak wisata-wisata gitu, jadi misalnya pakai Inggris-Inggris gitu terus. Jadi dia mengajak anak-anak di seputar sana untuk menggambar setiap minggu. Tapi itu juga sempat mandek, mandek, mandek, dan akhirnya kami memutuskan untuk fokus pada bergerak pada video dan literasi. Nah, dan sekarang yang berjalan itu adalah program Beraja Aksara berajak Aksara ini yang diinisiasi oleh Pasir Putih untuk mengajak masyarakat sekitar untuk sadar terhadap media gitu. Jadi kita ngajak banyak orang. Awalnya itu ada enam orang kita ajak untuk riset tentang pariwisata. Karena memang dari sejak awal Pasir Putih itu ternyata kami juga nggak menyadari bahwa ternyata kami sedang banyak melakukan riset di masalah wisata. Gitu. Masalah pariwisata itu kemudian kami seriuskan. Sehingga, pada workshop yang pertama, Beraja Aksara itu ada beberapa tulisan dan ada beberapa video. Kemudian, Beraja Aksara ini kami lakukan lagi, berlanjut sampai saat ini tetap diadakan Di kegiatan Beraja Aksara ini sebenarnya kita mencoba memanfaatkan beberapa media yang sudah kita pelajari di bahasa putih. Seperti video, kemudian tulisan dan foto. Kemudian, dari pas apa turun dengan teman-teman, biasanya kita melakukan riset proses awalnya itu tentang materi-materi yang berkaitan tentang eh, media, kemudian tentang eh, tulisan, baru setelah itu kita mencoba melakukan pembinggayan dalam bahasanya kita. Melakukan pembinggayan, kemudian kita melakukan riset ke lapangan, tentang isu-isu yang ada di sekitar lokasi tempat kami melakukan kegiatan Meraja sara itu nah kemudian kami melakukan kerja produksi kemudian eh, apa hasil yang sudah kami dapat dari proses itu kami ini publikasikan di tempat proses workshop itu sendiri. Keterlibatan masyarakat, pertama kan yang, yang diambil peserta workshopnya itu kan dari masyarakat. Jadi kita misalnya kayak kayak yang terakhir dilakukan di Anjang Sarang Budaya, di, ada komunitas buddhis, ada satu kampung di atas bukit gitu, tuh umat buddha semua. Terus kami datang ke sana, terus ngajakin dulu warganya untuk siapa kira-kira yang bisa ikut gitu. Jadi peserta workshop itu sendiri masyarakat dan yang membuat video dan membuat apa tulisan itu semua masyarakat gitu. Jadi uh, pasir putih tidak tidak datang kemudian kita membuat sebuah tulisan atau membuat sebuah video berdasarkan sudut pandang kami. Tetapi merekalah yang kita arahkan untuk membuat itu meski kemudian dalam proses editing. Uh, kita bisa katakan mungkin 60-40 ya, 60 persen, 40 persen, karena ceritanya kan ditulis langsung oleh mereka Karena kami bercerita tentang ini, videonya akan begini, itu dari awal sudah dilaksanakan Dan proses workshopnya pun nggak, nggak sebentar, satu bulan gitu, yang kita sempat juga pernah tiga bulan Workshop teman-teman itu Karena mungkin karena sudah ada kedekatan secara ini ya, Masih. apa uh, secara masif juga yang kita lakukan dan juga karena memang kita masih dalam lingkup satu satu lah lanjut aja begitu di satu kecamatan. Satu kecamatan hmm. Dan juga kita sudah sudah dari sononya sudah udah saling kenal duluan gitu kan. Yes, yes. Akhirnya itu sedikit membantu kami untuk hmm. apa untuk berkomunikasi dengan masyarakat. masyarakat. Hmm. Itu. Sama pemerintah desa juga. Sama pemerintah desa juga, sama kadus. kita Responnya, gitu. Responnya. Responnya positif, pak kan ketika waktu itu proses uh, apa uh, uh, presentasi publik yang kita adakan di dusun tersebut di teman-teman komunitas gula kita ajar, beberapa apa kita undang beberapa pihak termasuk juga uh, dusun tetangga gitu kemudian masyarakat masyarakat eh, tokoh toko masyarakat yang ada di desa itu kita undang untuk melihat ini apa uh, Uh, proses presentasi publik yang kita adakan dan terjadi respon bukan bukan kemudian akhirnya pasif putih yang ingin monopoli ini ya apa ruang itu kami persilahkan uh, teman-teman peserta workshop itu yang akan mendam, mendampingi uh, apa audiens begitu untuk presentasi tentang video maupun tulisan yang sudah kita buat proses yang menarik yang ini ya yang uh, kesadaran Uh, program yang di, yang di ini yang di teman-teman umat buddhis pertama itu tidak dengan pasir Budi sendiri ada juga yang S7net dan teman-teman yang lain uh, saat itu kita sempat berdebat tentang bahwa kamera ini sangat tidak tidak dekat dengan mereka yeah. Yeah. terus gimana karena sebelumnya kita menganggap bahwa dan orang di kecamatan itu menganggap bahwa mereka umat umat buddhis ini adalah orang termarginal karena mereka sangat minoritas dan tinggalnya jauh di atas bukit gitu kan, nggak ada akses internet. Terus kita masih berpikir begitu. Tapi ternyata sampai di atas ternyata HP mereka tuh canggih-canggih. Itu -canggih. ini salah satu cara yang kita gunakan karena mereka tidak dekat dengan kamera adalah ke dengan handphone yang mereka punya. Nah, sebulan kemudian waktu itu kami diundang pemutaran ya oleh oleh komunitas Budhis yang ada di bawah. Kita aja kita undang mereka yang di atas itu turun untuk presentasi. Ternyata mereka mengakui sampai itu pun, mereka masih tetap merekam keseharian mereka dengan menggunakan handphone. Dan teman-teman mereka yang ada di bawah ini tidak menyangka beberapa orang yang ada di atas itu sudah berani, misalnya e, berbicara di depan, terus kemudian mempersetaskan karya video, dan bahkan membuat video itu pun tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kalau bagi saya sih, itu sebuah ini ya e, penting gitu karena. Uh, selama ini pemanfaatan handphone atau apa bagi mereka mungkin tidak, tidak seperti itu Tapi ketika mereka punya -apa, punya kegelisahan untuk merekam, merekam, merekam itu Jadi baik tuh. mendokumentasikan apalagi Kedepannya pasti itulah Remaja-remaja usia, usia sekolah di sana itu Mereka itu menjadi malu di sekolah Karena orang tua mereka adalah produsen produser eh memproduksi, memproduksi gitu memproduksi minuman tua hmm. minuman minuman beralkohol jadi karena di bawah itu ma ma mayoritas umat muslim jadi kalau orang mereka dikatain wah kamu bapakmu penjual tua gitu jadi mereka pernah mengeluh itu kami itu malu nggak di bawah selalu dikatakan begitu satu hal kemudian dapat ketika mereka mereka mangku mereka ngomong si mangku itu bilang kami itu kerja, nanam, apa, cari tua, gitu untuk masa depan anak-anak gitu. Jadi itu seolah-olah peserta itu akhirnya itu gitu, apa yang di oleh peserta terus karena peserta itu mereka cerita-cerita gitu setelah pemutaran itu. Jadi uh, tapi belum tahu juga kita kalau karena setelah itu setelah pem, apa, ngobrol-ngobrol evaluasi di atas. Saya pribadi sih belum naik ya, tapi pas setelah itu mereka sempat mengatakan bahwa. Semoga sih ada yang berbeda ya dari dari setelah itu, tapi itu sempat menjadi ini juga, gitu. Ternyata tuak yang di yang mereka malukan itu itu yang menyekolahkan mereka.